bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel siji Pilih. apa kabar teman-teman semoga teman-teman dalam keadaan sehat dalam keadaan bahagia dan serta dilancarkan kodenya ya eh, teman-teman akhir-akhir ini kita mendapatkan pesan blast di aplikasi Kopadar kita ya mengenai program saham gotong royong mungkin saat ini sedang trending dibicarakan teman-teman ya teman-teman mitra kucek tentang apa itu program saham gotong royong nah kali ini kita akan akan saya bahas mungkin tidak terlalu detail ya hanya simpel saja sekedar tambah informasi buat teman-teman nah, sebelum kita bahas informasinya untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate dari channel siji Sing ini Oke teman-teman kita lanjut ke informasinya ya mengenai program saham Gotong Royong. Nah, beberapa waktu terakhir kita dapat rangkaian pesan flash ya yang isinya mengenai informasi program saham Gotong Royong ya dimulai dari pesan flash di aplikasi. Di sini yang saya terima dari awal yaitu surat untuk mitra driver dari keluarga ya. Nah, di situ diinformasikan bahwasanya kita sebagai mitra driver dan Gojek akan memberikan apresiasi kepada mitra driver berupa kepemilikan saham ya. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa itu saham atau mungkin yang belum tahu mungkin bisa googling ya di internet atau di browser teman-teman mengenai saham. Pesan Blaze selanjutnya adalah Goto segera resmi menjadi perusahaan tercatat. Nah, di sini. Rekan Mitra pada tanggal 30 Maret 2022 penawaran umum perdana saham GoTo dinyatakan efektif oleh OJK, yang artinya GoTo segera resmi menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Ya. Kemudian di pesan flash berikutnya ya pada hari ini tadi pagi saya dapat pesan flash ini program saham Gotong Royong Rekan Mitra melanjutkan pesan sebelumnya terkait program saham Gotong Royong GoTo akan memberikan saham kepada mitra Gojek. Untuk detail pembagianya adalah untuk teman-teman yang bergabung dari 2010 hingga 2016 akan mendapatkan sebanyak 4.000 lembar ya atau 40 lot ya karena satu lot adalah 100 lembar jadi kalau teman-teman yang sudah paham mengenai saham ya artinya 4.000 lembar itu adalah 40 lot kemudian untuk mitra yang tergabung di 2017 hingga 2022 akan mendapatkan 1.000 lembar atau 10 lot syarat pentingnya adalah untuk teman-teman yang tergabung sesuai kriteria dari 2010 hingga 2016 dan 2017 hingga 2022 teman-teman masih wajib menyelesaikan satu orderan di periode bulan Februari artinya di tanggal 1 hingga 28 Februari kemarin jadi kalau teman-teman di bulan Februari kemarin tidak menjalankan order atau tidak menyelesaikan satu order artinya teman-teman tidak berkesempatan untuk memiliki saham ini mungkin teman-teman masih bingung ya ini fungsinya apa kemudian selanjutnya seperti apa ya teman-teman bisa buka di aplikasi Gopana teman-teman di menu bantuan ada info terbaru yaitu mengenai program saham gotong royong ya. nah, untuk memenuhi dan patuh pada peraturan yang berlaku saham dapat diberikan kepada mitra Gojek setelah berakhirnya periode pelarangan pengalian saham yang akan berakhir 8 bulan setelah penawaran umum perdana saham go dinyatakan efektif oleh OJK jadi kalau tanggal 30 kemarin artinya kalau 8 bulan ini kemarin bulan Maret artinya April, Mei, Juni, Juli, Agustus September, Oktober, November nanti di bulan November akan ada informasi yang lebih detail lagi, entah mengenai cara pencairan saham atau mungkin pengelolaan saham selanjutnya. Nah, kami akan mengirimkan formulir persetujuan penerimaan saham untuk mitra pada pesan aplikasi berikutnya. Nah, tadi sore saya dapat pesan di aplikasi Go Partner untuk mengisi formulir, ya teman-teman. untuk -teman, ya. nah, formulirnya ini kita cukup simbol siapnya karena disitu ada pernyataan kita bersedia atau tidak nah, karena ini kita diberikan secara gratis otomatis kita kalau saya sendiri saya terima karena itu apa itu sebagai wujud apresiasi dari Gojek yang berupa investasi dan itu adalah investasi jangka panjang teman-teman mungkin kalau teman-teman sudah tahu kabar berita saat ini untuk harga sahamnya per lembarnya adalah 338 rupiah ya teman-teman ya, tapi kita tidak tahu kedepannya mudah-mudahan sahamnya lebih tinggi dari hasil saat ini ya jadi teman-teman tidak usah bingung kalau dapat pesan flash mengenai program saham botong ini artinya teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan bagian saham ini ini adalah wujud apresiasi dari Gojek untuk kita sebagai mitra Gojek yang selama ini bergabung dan sama-sama berjuang membesarkan perusahaan Gojek ya sekarang sudah berubah menjadi GoTo. Oke, teman-teman. Ini adalah kabar gembira untuk kita sebagai mitra Gojek yang mana kita berkesempatan untuk memiliki saham perusahaan GoTo. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Sampai ketemu di video saya selanjutnya, tetap sehat, tetap selamat, tetap semangat. Salam satu aspal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.